Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BMP Misteri Jumpa lagi dengan kami Tim BMP Misteri Kali ini Kami sedang eksplor Masih di wilayah Bekasi Kabupaten ya Dimana di tempat ini Katanya sering terjadi penampakan Kita untuk membuktikannya Malam ini kita coba untuk mengambil gambar di lokasi ini ya lokasi tempatnya memang kami rahasiakan karena untuk menjaga kode etiknya ya namun sebelum berlanjut jangan lupa untuk subscribe like dan share ya tinggalkan juga uh, jempolnya ya agar kami semakin semangat membuat konten-konten yang lebih bagus lagi tentunya Oke langsung aja kita explore ya pada kesempatan malam ini ada pohon besar ya pohon besar ha. assalamualaikum ya ahli qibah assalamualaikum kita coba ke arah sini ya hodamu hodam ya hodamuruh ya jasad wujud Tunjukkan eksistensi kalian e, Lokasinya cukup ekstrim ya Wujudkan bentuk kalian Dalam bentuk apapun silahkan Yahodamu Hodam Yahodamuruh Yahodamu Jasad Bukan kami menantang ya Kami hanya ingin membuktikan Kepada penonton Bahwa kalian itu memang ada ya buat sahabat BME Misteri, salam hormat selalu tentunya dari kami tim BME Misteri ya. Nah, di sana ada pohon bambu ya sahabat ya, pohon bambu, ya cukup rimbun. ada pohon bambu di sana ya sahabat ya. Kita coba kesini, ya. ya. Pohon bambu rimbun banget, ya. Hmm. Ini pohon bambu, sahabat. Ya, pohon bambu rimbun banget, ya. Jangan lupa, sekali lagi, buat sahabat, pemimpin misteri. Uh, untuk share, like Dan subscribe nya ya Ada suara toke berbunyi Ya hodamu hodam hodamu ruh Ya hodamu jasad Wujud Wujud Ya lokasinya Lumayan ya Lumayan Seram ya Di dominasi nih sama pohon-pohon melinjo ya sahabat BMW misteri ya. Ha. Saya seperti melihat sesuatu ya. Coba saya dekati. Ya. Apakah itu ya. Oh ternyata hanya bayangan ya sahabat ya. Mohon izin buat semua para penghuni yang ada di sekitar sini ya, bukan saya menantang. Saya ingin hanya menunjukkan keberadaan kalian di sini kepada rekan-rekan kita di luar sana ya. Ya, lokasinya cukup lumayan. Nah di sana juga ada rekan kita ya yang punya wilayah. Jangan lupa di subscribe sekali lagi buat sahabat-sahabat Bem Misteri ya, subscribe, like dan share ya. ditemani sama masyarakat sekitar ya. Yang katanya uh, sudah beberapa kali di sini ada youtuber juga explore ya. Mereka sering kesurupan ya. Ini dengan Bang Igit dan ketua kita nih Bapak Natrom. Bapak Natrom sampai saat ini belum muncul ya Belum muncul sahabat ya Sini seperti ada lubang Seperti ada lubang Ke arah sana ya. Oke sahabat BMI Misteri Sudah beberapa kali kami explore ya Ternyata Hasilnya nihil ya Saya menemukan sesuatu ya. Jamur. Mungkin itu saja sahabat BMM Misteri ya. explore kita malam ini. Saya yang bertugas tim BMM Misteri mengaturkan banyak terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Tinggalkan juga komentar Anda. Saya akhiri dengan Bilahi Topik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh